jika kamu hendak memberi nasihat, sampaikanlah secara rahasia, bukan terang-terangan, dan dengan sindiran, bukan terang-terangan. Terkecuali jika rahasia, terkecuali jika bahasa sindiran tidak dipahami oleh orang yang kamu nasehati, maka berterus teranglah. Tuh persahabat ya, kata-kata bijak banget. Mudah-mudahan kita semuanya saling menasehati dalam kebaikan Dan tetap menjadi fans yang baik Menjadi fans yang selalu mensupport karya-karya idola kesayangan kita Kemudian juga bersahabat ya, perhatikan nih ada potret yang Papa Bilar, ini saat diunggahan video Bunda Kejora Namun dibikin salfok dengan buku merah ternyata Buku tersebut bersahabat ya, judulnya Tadabur kisah Nabi Yusuf Wow, Masya Allah banget nih para sahabat. ya. Kita lihat nih ada postingan dari akun Dal Putih Bilat Allah menyebut kisah Nabi Yusuf sebagai Ahsanul khusus Atau kisah terbaik Disebut demikian karena kisah Nabi Yusuf Memuat berbagai tema besar kehidupan manusia Tentang iman, hukum syariat, politik, pendidikan, ekonomi, masalah sosial, dakwah, dan lain sebagainya Kisah yang tidak hanya berbicara tentang personal seorang Nabi Yusuf, akan tetapi kisah tentang kisah kasih, cinta, dan benci. Tentang keluarga, kisah tentang intrik dan politik, kesabaran melewati beragam ujian, kisah tentang kebesaran jiwa, persaudaraan, dan pondasi kejayaan sebuah peradaban. Masya Allah, persahabat ya, buku yang dibaca oleh Bapak Bilang. Ini keren banget. Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan oleh akun Sandal Putih Bilar. Masya Allah bukunya. Kakak emang hobi membaca buku dan melihat judulnya, emang nih buku bagus banget. Tentang kisah Nabi Yusuf Alaihissalam merupakan antara kisah terbaik disebabkan oleh banyak faktor dari segi pengisahan dan isi kandungannya. Kisah Agung ini memaparkan gambaran sifat sabar seorang hamba yang menghadapi ujian yang sangat berat daripada ujian dibuang oleh adik-beradik sendiri. Dilemparkan fitnah melakukan perbuatan keji dimasukkan ke dalam penjara serta berbagai perkara lagi. Yang hobi baca boleh loh ini buat koleksi. Masya Allah banget ya. Kita lihat juga persahabat ya. Banyak komentar yang diberikan di postingan ini salah satunya dari akun dedin satu underscore mengatakan Akhirnya ada yang post Love Mimin Dari awal bunda post Mataku langsung tertuju ke buku merah Aku udah zoom Tapi gak kelihatan judulnya Best banget, Min Masya Allah banget Ya Alhamdulillah Ini juga bersahabat ya Suatu kebahagiaan untuk keluarga kunoha Alhamdulillah Papa B memang hobi membaca, persahabat ya. Dari judul emang keren banget nih, judul untuk buku yang dibaca oleh Papa B. Ini juga boleh banget buat yang hobi membaca nih, persahabat ya, untuk jadi koleksi. Kemudian juga, persahabat, kita lihat nih ada foto Baby L. Ini kebahagiaan juga untuk warga Konoha, walaupun foto lama, tetap Baby L selalu membuat kita bahagia dan semangat. Masya Allah, keren banget ya, Bang L macho dan sangat luar biasa pokoknya baby el mudah-mudahan selalu menjadi anak yang saleh menjadi kebanggaan kedua orang tua amin kemudian juga persahabat kita lihat ya untuk outfitnya baby el nih ini hadiah dari leslar lovers ya masya allah Bukan kaleng-kaleng juga untuk harganya Untuk jaket persahabat dibanderol seharga 4 juta 600 rupiah. Untuk sepatu ini dibanderol seharga 2 juta 600 ribu rupiah Masya Allah, berkah selalu berkah selalu untuk rezeki yang sudah memberikan hadiah Buat BBL ya ini spesial untuk ulang tahunnya Abang Fatih Doakan support dan dukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita